Silakan kalau mau beristirahat, ini pakaian ganti, Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan budaya daya sudah mandi. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu, dia tidak segan-segan meniru langsung sungsungmu. Tenang, pura-pura saja tidak tahu. Uhum. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa bedanya masih jalan. Kalau apa yang dikatakan kundik sudah benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bobo tidak tahu watak Bos was Uwah sudah ah, Masalahnya, Bobo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun sudah mani tega mau melakukan kejahatan. Sudah siap, sudah kan? <laughs> Kalau sudah siap, panggil aku. <laughs> aku. Ini sambutan yang indah dari gadis itu. Namun untuk gadis itu, biar semakin panas begitu. Kalau untukku, cukup buat saja anak menjaga. Dan ramuan, umbi hitam. Baik, Guru. Sudah <tuh> Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Damar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar delapan La Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang saudara pendekar tua itu, Adi Lokahita akan dijadikan korban untuk obat alat muda, Kishudamana. Dan dia juga ingin menyedot ruang Samsung saya. Entah untuk apa. Oh, oh Terima kasih, nih. Terima kasih. Eh, eh. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan sebuah bangka itu menambah kekuatannya. Sudah, jangan sudah dengar kami harus dia bayar padaku, Bibi. Bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Hmm, itu urusan kalian. Kedar, Pak. Iya, Nyai. Kita kembali dulu ke Pak Baik, kelihatannya kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 86. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakak? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh bang tua itu. «Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. uh. Kita harus cepat pergi, Kakak. Kalau perlu, kita cari tempat paman Parumu dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain lagi. Kemana saja? Kamu ingat, kita kepada pekan tua Bangka sudah mani, karena Bobo kesal sama paman Parumu Lebih baik kita ke tempat lain saja. sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam kan, di belakang rumah guru. Ia ya, guru, betul guru. Saya pikir kawan kita sendiri guru. apa yang berpikir tugas ya, kamu menjaga? Ya, ya, Artinya kamu pengawas ya, melihat ya, mencurigai, ya, menanyai ya, setiap orang yang datang. Ya, Bukan untuk mengira-ngira ya, atau menduga-duga. Ya, lagi berpikir ya, ham. Ya, Paham? Paham? Paham? Paham? Sekarang perica milik kawanan Jepang! Mau apa lagi kalian, ha? Hei! Hei! Apa? Huh? Bilang sama kalian. Dia lebih busuk dari denda Iya! Aku dia membalas kebaikanmu dengan perlakuan seperti ini, heh. Yunda, ternyata laki-laki yang telah memalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Aku baru saja melihat dia. Raja, hmm, pantas bau badannya Wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati, rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan dunia Dewi Kita harus membuat perhitungan dengan dia Dia atau istrinya harus mati Tidak mungkin aku bisa menuntut dusku Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan besi ratus kali Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Tiba-tiba jadi penguruh. Bahkan, Dia tidak pernah mau lagi diajak melalui di kolam taman saya. Apa mungkin kita telah menyinggung perasaannya? Tapi seingat saya, Anak itu tidak mudah tersinggung, Bahkan terkesan masa bodoh. Dalam segala Mungkin... Ada sesuatu dari yang kita bicarakan malam itu... Yang membuat dia teringat sesuatu yang... Barangkali... Sangat memukul perasaannya... Kalau tidak salah... Saya telah bercerita... Bagaimana saya mendengar percakapan Nila Sarola... Dengan darpa Yang melarikan diri daripada pokan ayahnya... Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Gusti, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja. Maaf, Gusti. Hamba Mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu? Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya. Dan juga pada Bokan Sugalu menjadi hancur berantakan. Hmm. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi pada pokalnya? Secara tidak langsung, Gusti Prabu lah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabu lah yang membawa perempuan jahat itu kepada pokal. Nila Saroya maksudnya? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab daripada pokal Sudalu. Setelah berhasil menghasut bopo untuk mengusir bium daripada pokal, Kemudian menghancurkan hati Boko dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Apa menjadi berantakan? Tanpa tahu apakah Boko dan Bill masih hidup atau sudah mati. aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan dua belas saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun peta yang ada di pegunungan Kendeng merek Utara. Aku bisa mengerti perasaanmu sebagai murid selalu aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri. Tinggal di Kaputri. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini Gusti berapa? yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. apalagi hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang bokongku empu juga bingung hamba jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi hamba ingin berkelana hamba juga ingin mencari kakang Suliwa iya, Suliwa kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari Biung Setiawati ke pulau Menungi. Bahkan pulau itu telah kami takutkan. Demang Pati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Diyun. kembali ke suguara. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian hamba berpisah dengan kakang suliwa. Hamba menemui gusti prabu dan kakang suliwa mencari bopo dan biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah mulai, aku tidak bisa menahanmu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu haruslah membersihkan kandang sejarah supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir guru. Tiap pagi dan sore kandangnya selalu saya cuci dan juga kandang-kandang jaco bu yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti adipati dua ringgit emas. Wah. Bisa buat diriku 10 ekor burung, aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku gadis kembar berkulit putih yang lahir pada waktu landep. Wah, wah, wah, wah, memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu akan aku berikan dua lagi linggit emas. Lihatannya ini, dari desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, dan silahkan. Dan. Maaf, Nini, silahkan duduk. <tuh> silahkan. Kelihatannya ini berat untuk saya? Ah sudahlah, layak. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura Kura. Hah? Kalau tidak salah di sana ada padepokan, Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Mpu Gangga Dara. Beliau guru saya, kenalkah? Galu Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih yang di pulau, mempelajari weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin berangkat, mencari pengalaman tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri. Guru memberi tugas untuk menghabisi penjahat penjahat yang telah menguasai kembang cendana. Oh. Nini tahu di mana daerah kembang Tina? Mau makan apa, Denali? Uh, ya, tolong buatkan bawa panggang dan pelajar pakai rawit dan asam jawa ya, akan saya sediakan kalau Ade, sama dengan dia bu. Ya. saya tidak bawa uang lalu kenapa berani masuk sini Shhh. kenapa pesan makata tadi saya cuma minta air minum saya sudah bawa bekal dengan kelapa kali ini biar aku yang bayar Terima kasih sebelumnya, maaf kalau boleh tahu Nini datang dari mana? Sekali lagi saya Galufarwati, dari Padepokan Subalu, saya Putri Empu Mahasura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini, maaf atas kelancangan saya di luar tadi, oh. saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di kembang Dunia? Nini sendiri mau kemana? Panja saja nama ku Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan ini. Iya. Memang lebih enak. Gal. Nama kamu bagus. Tidak usah menguji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal usulku, kulit ya? Iya iya. Tapi, kamu belum menjawab pertanyaan saya, kan? Ya, ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Ah, begini. Kalau kamu mau, kita bisa berkabung. Kamu tahu kembang jina, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup naik. Mm -hmm. sekarang Kamu siap? Siap Ibu Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik Dia sebenarnya dinawa yang berwajah manusia Kamu berani? Berani? Kita berangkat, ayo kakak Apa tidak sebaiknya, Nyai minta izin dulu kepada ayahnya ya? Saya dengar empurang gasuli sedang sakit keras Ini urusan saya dengan Sudahmani Bukan persoalan perguruan halaman petak Saya tidak suka! para ketua akan merecokkan urusan ini. Kita berangkat sekarang. Tidak, tidak. Ada apa itu? Kamiku yang paling kusayang mati.